Halo kawan-kawan, salam kenal dari Abang Reja. Abang Reja hari ini akan bermain truk pasir di pinggir sungai. Yuk kita bermain bersama kawan-kawan. Sekarang kita otw jemput muatan pasir di sana nanti kita akan memuat pasir dengan beko kawan-kawan wah jalannya agak sedikit sulit kawan-kawan hati-hati ya abang Reja wow semangat wah ini truk kuning kenapa nih wah sampai terbalik begitu Wah, hati-hati, Bang Reja. Ini jalannya miring. Wah, berair. Wow, hampir terbalik warna hijau. Wow, truknya masuk ke dalam sungai. Awas, hanyut ya! Wah, hati-hati, Bang Reja. Permainan hari ini akan terasa seru, kawan-kawan, karena kita berada di sungai dengan pemandangan yang indah sejuk yuk yuk yuk yuk ayo semangat bang reja wah kita berenang lagi nih truknya wow semangat wow sampai tenggelam wah wah hati-hati turun lagi wah, wah sampai terbalik truk oren dan ijo wow sampai tenggelam begitu kawan-kawan ayo ayo keluar Truknya sampai basah begitu kawan-kawan Wah, tapi tidak masalah Kita harus semangat Semangat Abang Reja Di sini semua truknya berhenti dulu Kita beristirahat sebentar Sebelum kita menjemput muatan Oke, kembali kita berenang lagi Berenang dan berenang kita sampai kawan-kawan Ketemu sama bekonya Bekonya sudah menunggu dari tadi nih kawan-kawan Wah kita langsung isi muatan dulu truk birunya Semangat Bang Reja Truk birunya sudah penuh nih kawan-kawan Lanjut kita isi truk hijau kita isi truk warna oren oke kawan-kawan semua truknya sudah terisi penuh selanjutnya kita akan mengangkut semua pasir ini ayo kawan-kawan ayo kita jalan wah ternyata muatannya sangat berat kawan-kawan ayo ayo ayo gas terus bang reja kita hampir terlambat ini bang reja wah kenapa nih gak bisa naik Wah, ini berat sekali sepertinya. Ayo, gaspol, jangan sampai kendor. Oke, okay, gas terus. Wah, ini kenapa nih? Rodanya sampai lepas begitu. Waduh, kita perbaiki dulu. Untung tadi kita bawa kunci rodanya, ya, Bang Reja. Ya, bersihkan dulu. Baru kita pasang lagi rodanya Ayo Bang Reja semangat Pasang dulu rodanya Terus pasang bautnya Jangan lupa dikunci yang keras Bang Reja Supaya tidak lepas lagi Semangat Bang Reja Wah sepertinya Bang Reja sangat mahir perbaikinya kawan-kawan oke okay, kawan-kawan rodanya sudah terpasang kembali ayo kita gas lagi gas terus jangan kasih kendor ayo-ayo semangat hati-hati jangan sampai terguling Nanti semua pasti ketumpuk Wow, hati-hati. Ayo, ayo, ayo gas lagi. Gas. Wah, oke okay, selamat. Itu truk oren, hati-hati. Jangan sampai terguling. Wah ini giliran truk hijau Jangan sampai terguling ya Waduh wadidaw wadidaw Sudah terguling kawan-kawan Waduh kasian sekali Wah penuh dengan lumpur Akhirnya keluar juga dari lumpur Nah tetap semangat nanti kita mandi truk Kita mandikan semuanya nanti Bang Reja Oke sebentar lagi kita akan sampai di tujuan kita akan bongkar semua muatannya Oke ayo bongkar isi muatan truk kuning truk merah dan truk biru ayo semangat bang reja ayo mainkan beko truk kuning kita isi dengan kerikil kawan-kawan wah udah hampir penuh lanjut isikan truk merahnya oke okay, sekarang semua truk sudah penuh ayo kita let's go kita antarkan muatannya ayo gas terus Semangat Bang Reja Ayo, ayo, ayo Semangat Yuk kawan-kawan Kita antarkan muatannya biru sampai terguling kita sudah sampai kita bongkar muatannya ayo kita bongkar semua wadidaw truk merahnya hampir terguling ayo kita bongkar lagi semangat Oke okay, tugas kita sudah selesai kawan-kawan Sekarang waktunya mandi Ayo kita mandikan semua Semua truknya sudah kotor kawan-kawan Semua sudah terkena lumpur Ayo kita mandikan semuanya Mandikan sampai bersih ya Ayo ayo semangat Oke okay, siram-siram semuanya oke okay. Wah Mandi yang bersih, habis mandi lanjut berenang ya Ayo disiram semuanya, ayo ayo siram yang bersih Semuanya dibersihkan kawan-kawan Oke, selanjutnya truknya berenang dulu, kawan-kawan. Wow, sampai tenggelam begitu, kawan-kawan. Wah, seru sekali ya, kawan-kawan. Hari ini permainan kita sampai di sini dulu, kawan-kawan. Tunggu video kita berikutnya ya. Kalau kawan-kawan suka video ini, tolong di like, subscribe, dan share. Bantu kami supaya kami makin semangat dalam membuat video. Dadah, sampai jumpa lagi di video berikutnya.